Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara daftar akun emis baik itu akun kepala ataupun akun operator atau staff Oke pertama silahkan masuk ke laman Emis seperti ini emiskemenak.go.id nah, ini nah di sini silakan klik daftar sekarang yang bawah ini biru di sini ah setelah ini kita bisa memilih tipe atau jenis akunnya bisa uh, di sini ada untuk akun kemenak provinsi kabupaten lembaga dan operator. Nah untuk akun lembaga dan operator ini ada perbedaan perbedaannya adalah akun kepala ketika sudah membuat akun kepala maka yang menyetujuinya atau mengapprove nya adalah akun atau admin kabupaten kota masing-masing. Sementara jika akun kepala sudah aktif bisa menyetujui akun lembaga. Soal daftar yang mana dahulu itu bebas atau bisa. Oke, kita mulai dari akun kepala. Kita klik pilih lalu pilih selanjutnya. Nah, di sini disuruh memasukkan NSM dan nama lembaga. Ah, Di sini cukup kita memasukkan NSM maksud saya. Kita ambil NSM-nya. Seperti ini. Nah, kita pastikan atau kita ketik, nah, secara otomatis nama lembaga ini akan muncul. Nah, bagaimana dengan lembaga baru? Lembaga baru dia jika tidak muncul maka akan kita tunggu artinya sinkronisasi ijab e ke emis belum, belum selesai, jadi ditunggu sampai muncul baru bisa daftar, oke kita lanjutkan kita klik selanjutnya nah, di sini. kita diharuskan memasukkan nick dan nama kepala, oke kita ambil nicknya nya oke nah di sini kita ketikkan nick atau pastekan, terus kita masukkan nama hmm, kepalanya, oke. Okay. setelah itu kita upload SK kepala, yaitu hmm, berupa PDF, JPG atau PNG yang size nya atau ukurannya maksimal 200 KB jadi yang ketika membuat PDF terlalu besar silakan diperkecil dulu oke kita ambil ini nah seperti ini artinya nah, ini terbuka karena size dan tipenya sesuai oke kita klik selanjutnya nah di sini kita diminta memasukkan email nah emailnya kita sudah siapkan di sini. Kita ambil emailnya ini di sini. Jadi email aktif untuk verifikasi. Oke, okay. masukkan email. Jangan sampai salah email non aktif. Lalu masukkan passwordnya. Oke, okay. passwordnya. Passwordnya, passwordnya yaitu harus terdiri dari huruf besar kecil, angka, dan karakter. Itu oke, seperti ini kita ulangi lagi. Oke, ketika sama akan terkonfirmasi seperti ini. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, di sini ini tipe akun kepala madrasah sekian-sekian sekian datanya. Lalu kita klik saya bukan robot. Ini ternyata minta capca. coba kita verifikasi. Oke, lalu kita klik daftar. Apakah data Anda sudah benar? Kita klik ya. <tuh> Oke, data registrasi akun Anda berhasil diajukan. Selanjutnya, kami akan mengirimkan link untuk verifikasi email. Silahkan cek email. Oke, kita tutup. Nah, ini kita masuk ke email kita. Oke, kita refresh. Nah, di sini ada email masuk. Ini paling atas. Nah, ini kita klik. Oh, ternyata bukan. Oh maaf, iya ternyata di sini. Oh iya lupa. Ini yang di no reply ini verifikasi ya. Oke, kita klik Nah, ini di sini kita klik verifikasi email sekarang, oke. Nah, setelah kita klik verifikasi, kita tinggal login. Nah, ini kita masukkan email tadi, nah, ini terus masukkan passwordnya, lalu klik. Saya bukan robot, klik login. Nah, di sini menunggu persetujuan aktivasi admin kabupaten/kota jadi setelah ini silakan hubungi admin kabupaten kota untuk dapat persetujuan nanti silakan login sudah bisa seperti itu demikian cara daftar akun emis baik akun kepala ataupun staff juga berfungsi untuk ketika pergantian kepala dan ingin mengganti akun kepala atau staffnya Masing-masing demikian Terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh